Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya di sini kita mendapatkan cover spesial para sahabat yang sedang rame banget nih Masalah celana Lesti yang tentunya kepanjangan nih para sahabat ya Sampai menutupi kakinya dedek Lesti ya Tentunya lagi rame dibahas banget nih oleh para fans Tentunya para sahabat ya Lesti kejuara bercerita bahwa tentunya celananya sampai digulung nih pak sahabat ya, aduh tentunya ini momen yang lagi ramai banget pembahasan celana dari Lesti yang tentunya kepanjangan pak dia ya postingan tersebut juga telah repost oleh akun Instagram Elanslar23.official yang menemukan sebuah kalimat caption dikatakan. Ya ampun Dedek kakinya udah gak kelihatan ya Sampai perut masih dilipat katanya ya Tentunya banyak menolak banyak sekali komentar Dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Dizatuzahra Zahra katakan Dah lah kelelep katanya persahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Siti Aisyah Elis yang berkomentarkan Kata Mami DP juga Kan itu modelnya gitu Salah sama Abang Gercep Ngambela bininya katanya Ya. Tentunya ini adalah momen pembelaan Rizky Bilar Bagaimanapun diri Lesti tetap sempurna di mata Rizky Bilar Pasabat yang semakin bangga untuk mengidolakan Lesti Bilar Pasabat yang mudah-mudahan tentunya Lesti dan Rizky Bilar secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia secepatnya dari Lesti dan Bilar Selanjutnya Persahabat ini ada momen spesial juga ketika di lidah malam hari ini ya tentunya. Ada momen Leslie Kejora menyampaikan juga Persahabat ya ketika ada bintang tamu Ike Nurjana dengan gercep Leslie Kejora menyampaikan Terima kasih ke Bunda Ike Nurjana yang tentunya berkat lagu Bunda Ike tentunya Lesti Kejora dipertemukan dengan Rizky Billar ya dengan lagu Terlena. Duh, tentunya dengan gercep dan bangga banget. Lesti Kejora menyampaikan kalimat tersebut Pak, sahabat, ya. mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar baik nih dari Lesti dan Rizky Billar. Untuk selanjutnya, para sahabat, kita mendapatkan kabar terbaru dari Bunda Inul ya. Kita lihat aja di akun Instagram pribadinya. Baru saja Bunda Inul mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Rizky Bilar. Di sini ada kabar bahagia bahwa ada sebuah kalimat caption yang membuat kita semakin bangga bahagia. Para sahabat, ya dia di situ mengatakan, Bunda Inul, Selamat menempuh hidup baru, anak kue Lesti kejora masih kurang beberapa bukan lagi. Tapi bunda doain sehat, langgeng, dan bahagia sing rukut. Sing aku Rizky Bilar. Wow, bersahabat ya sudah diucapkan nih. Tentunya happy wedding kepada Lesti dan Rizky Bilar dari bunda Inu langsung. Bersahabat ya duh, makin gak sabar tentunya tinggal menunggu beberapa bulan lagi bersahabat ya. Di tahun ini Lesti dan Rizky Billar akan melangsungkan acara pernikahan Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai komentar dan respon positif dari para fans Yakni dari akun Instagram Lesti Billartin. Di situ mengatakan Amin Allahumma Amin, makasih Bunda Inul selalu sayang sama kesayangan kita. Ada juga komentar lain bersahabat dari akun Yeti Sumiyati skor 01 disitu mengatakan, makasih Bunda telah sayang sama diri Lesti yang soleh dari sejak audisi Bunda selalu sayang. Dede mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bunda Amin Itulah beberapa respon yang positif Yang selalu mendukung dan mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Pasal Yang mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan secepatnya kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini Persahabat. bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh